Halo guys. Waduh cuacanya mendung nih, guys. Mau oh, hujan kayaknya Jarak masih jauh. Mendung, guys. Ini apa namanya? Jalan Karang Tanjung guys, kadu panen, kadu panen, Paneglang, paneklang, paneklang, kadu panen, paneklang. Speed jalannya guys, tapi kalau lebaran waduh di sini gila macetnya Tujuan kita mau ke Cikaromoy, Yes Biasalah hari ini Stream guys, hujan jalan ke turun naik, nanjak. Panas lagi guys nggak ya, jadi hujannya kayaknya nih Kita ketemu tanjakan es krim Payah mobil sigra guys Nanjaknya lemot enak, sepi Gak macet Beda sama yang di Jakarta Kalau di Jakarta oh, Gila macet Anjak lagi kita guys Nangus nak besok dokter. Wow. Kemana? Nangang di cepat tuh. Ngejepet banan gitu. Pit, emang cenangus sana seneng itu. Ngerti dona pit dia harus ya, salah orang paling nyokot nafu gitu Di peting nyokot lagi tuh. Emang cenangus sana seneng itu. Jeng hmm. dina gimol ke bawah serangan aku akuari mau kana ibu dapur ke tapi belum akan berangkat ya di Malaysia. Nah, atau terlalau, atau nah, terlalau nih. asal mau penumpang. nanti balik kapan? balik banyak kota langsung, merek. oh. ayo. karep berangkat serangan kan? ah? oh karep berangkat. oh itu ada hal apa? apabila darunnya. soh prohordo betul atau gak seke orang orangnya capek dia pulang kekali atau entah, maksudnya kaitun apa yang berpotas emang senang gue salah senang gitu ya kita guys berada di lampu merah kadubannya nih ya kita belum nyampe nih yang ke kiri kerangkas guys, yang ke kanan ke pasar Paneplang, yang lurus kita arah ke Mandalawangi, Labuan. Ini kita tujuan kita nih mau ke nih. Salam. Itu guys. guys lancar bentar lagi kita nyampe Cikole. Ya kalian kalau ingin main ke Cikole yang dari mana dari mana gitu. Nah, guys guys besaran ingat kan merah. Di sinilah, nih nih. berada kawasan cikole bro siapa yang sering main ke cikole rapat bro komen like subscribe ya jangan lupa guys tolong bantu subscribe gratis kuncinya juga nyala, nyalakan gas jadi biar nanti video sebelumnya muncul ketemu gitu jadi nggak jadi ketinggalan ya kalau apa namanya biarpun videonya kayak gini ya udahlah apa-apa kan jangan sampai dong videonya Bentar lagi Kita nyampe Cikole dulur Ini lewatin Cikole dulu, Dulur dulur, dulur. Yang mau masalah. ke Cikole Merapat Pokoknya sepi, jalannya lancar Tahan di harapan ya ana untuk para petani Cikole, lur Ya eh, bisa maka lewat lah, entah nah. Lurus, Labuan, Tanjung Lesung Pokoknya diharapkan tempat bawa gue Yang biasa merapat di Cikole Ya ini dia Pasti tau lah apa Tuh. Sajing. Kemana lagi baru? Hmm. dua, para patah. Ini kayak eh, Taman Raktiasen, tadi belok Hah? muter Oh kayaknya belok, kan? oh, oh, hey, kayaknya belok. Ke, iya iya Ke, ke besinya anya. Ya? Besi ta. Muter lagi guys Ada perlu dulu nih Ingat tuh tempat para ingat kan? Ingat? Hmm? ingat. malah di oke okay, lur sampai di sini aja dulu udah nyampe kita udah nyampe Mil, nanti kita bangun. sambung lagi oke okay? bangun dulu deh